oke okay. kali ini ngasih bersama gua kali ini kita bakal review vitamin black more multivitamin plus mineral hmm ini fungsinya untuk membantu memelihara kesehatan ya mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk membantu memelihara kesehatan ini di, di dalam vitamin ini ada vitamin-vitamin lainnya komposisinya vitamin A 500 IU vitamin B1, B2, B3, B5, B6 asam folat, B12 vitamin C dan vitamin D3 ini dewasa 1 tablet setiap berhari setelah makan atau sebut dokter peringatan tidak dianjurkan untuk anak di 20 tahun. Hmm, jadi anak kelas 13 tahun ini udah bisa minum ini guys. Ini sangat bermanfaat sekali. Dalam kondisi corona seperti ini harus banyak-banyak minum vitamin biar terhindar dari virus corona. Oke, siap. Ya. sekali. Baik, Oke, terima kasih. Bye bye.